Seperti yang kita ketahui, Forlap Dikti merupakan kumpulan data perguruan tinggi nasional yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti. Oke, okay, welcome back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara cek data mahasiswa di situs Forlap Dikti serta cara printnya.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 Kita enter. Kemudian pada bagian hasilnya kita klik pada bagian yang paling atas Forlab Dikti. Sekarang kita sudah masuk ke dalam halaman website Forlab Dikti dan ini adalah menunya. Pada menu pencarian data kita klik kemudian akan muncul tarik turun. Di sini kita klik profil mahasiswa. Ya, kita klik terlebih dahulu akan muncul form pencarian data mahasiswa. Ini terdiri dari tiga inputan yaitu adalah perguruan tinggi, kata kunci, dan pengamanan. Di sini sebagai contoh, saya akan memasukkan data saya pada ketika kuliah. Ya, selain itu kalian juga dapat menuliskan hanya dengan menggunakan kode perguruan tinggi pada kolom. Perguruan tinggi di paling atas. Di sini kita klik ya, maka uh, uh, pilihan baru akan muncul di bawahnya. Yaitu adalah pilihan program studi, kita pilih di sana. Kemudian kita masukkan kata kuncinya. Di sini kalian bisa menuliskan nama, nim, dan lain sebagainya. Kemudian kita isi pengamannya. Kemudian klik cari mahasiswa. Nah, ini adalah uh, hasil pencariannya. Untuk menampilkan profil mahasiswa, maka kita harus mengklik dari hasil pencarian tadi. Kita klik di sini. Maka akan muncul profil data mahasiswa kita di situs website forlab dikti. Di sini terdapat dokter kita semasa kuliah. Kalian juga dapat melihat riwayat studi kalian pada saat kuliah. Nah, untuk memprintnya, kalian cukup tekan Ctrl plus P pada keyboard Anda. Di sini kami menggunakan browser Google Chrome. Nah, ini adalah tampilan preview sebelum kita memprintnya. Dapat kita lihat di sini terpotong ya seperti ini. Untuk mengatasinya, pada bagian kanan di sini kita klik More Settings, maka akan muncul pengaturan yang lainnya. Di sini kita dapat mengganti ukuran kertas. Menjadi seperti A4 misalnya, di sini kita cukup menggunakan legal ya. Jadi kita hanya perlu men scale yaitu merubah ukurannya sini kita ubah dengan 80 maka sudah tampil seperti ini uh, satu kertas penuh ya untuk uh, di print tidak terpotong lagi perlu kalian ingat lagi dalam video kali ini kami menggunakan browser Google Chrome oke okay. sudah kita set sesuai boton kita kemudian saatnya print selesai Lalu, bagaimana jika data saya tidak ada? Ya, hal ini memang sering terjadi dikarenakan inputan yang salah. Saran kami, Anda dapat mencoba memasukkan pencarian dengan hanya menggunakan NIM atau dengan nama awal kalian saja. Jika data kalian masih tidak ada, kalian dapat mencoba menghubungi bagian akademik kampus kalian.